Halo sahabat, halo My Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang automatic scaling dan monitoring. Di sini kita akan membahas tentang elastic load balancing untuk mendistribusikan traffic aplikasi atau jaringan yang masuk ke beberapa target dalam satu availability zone atau di beberapa availability zone. Kemudian ada load balancer untuk menyeimbang beban atau load saat traffic ke aplikasi kita berubah-ubah. Lalu berikutnya ada Amazon CloudWatch untuk membantu kita memantau resource AWS kita dan aplikasi yang dijalankan di AWS secara real time. Kemudian tentang Amazon EC2 Auto Scaling, di sini kita akan menjaga application availability dengan menambah atau menghapus EC2 instance secara otomatis. Di sini ada level 6, scale and load balance your architecture. Tapi ini akan membantu kita untuk mempelajari tentang layanan Elastic Load Balancing dan Auto Scaling untuk load balance atau menyeimbangkan beban dan menskalakan infrastruktur kita secara otomatis. Ini adalah lab skenario dan final produknya. Di sini ada enam tas yang akan kita kerjakan untuk lab 6 ini. Yuk kita sama-sama coba mulai kerjakan labnya. Pertama kita akan nyalakan dulu lab-nya. Kemudian lab statusnya saat ini in creation, kita perlu menunggu hingga statusnya menjadi ready. Saat ini lab status kita sudah ready, kita akan buka OS Management Console. Untuk mengerjakan tas satu, kita akan create AMI for auto-scaling. Kita buka layanan EC2. Kemudian kita ke menu Instant. Di sini kita lihat sudah ada Instant yang jalan, Web Server 1 dengan status Check Pass. Setelah itu kita klik Web Server 1 lalu kita ke menu action pilih image and template untuk create image image namanya kita beri nama web server AMI kemudian image descriptionnya web AMI for web server lalu kita image. Setelah itu, ada konfirmasi sukses. Kita bisa melanjutkan ke task 2 untuk meng-create plot balancer. Yang kita pilih menunya adalah target group. Kemudian kita create target group. Choose target type-nya adalah instant. Kemudian... Target group name-nya dibeli nama F group. Lalu untuk VPC-nya kita pilih map VPC. Setelah itu kita klik next. Kemudian register target-nya tampil. Kemudian selanjutnya kita create target group. Langkah selanjutnya adalah kita ke menu load balancer, kemudian kita create load balancer. Load balancer type-nya kita pilih application load balancer, lalu klik create. Untuk load balancer namenya diberi nama lab VLD, kemudian untuk network mapping-nya kita pilih VPC-nya adalah lab VPC, Kemudian, untuk availability zone pertama, kita pilih public subnet 1 dan untuk availability zone kedua, kita klik public subnet dua. Selanjutnya, kita ke security group. Di sini, kita pilih web security group. Untuk defaultnya, kita close saja. Listenernya kita inputkan lab group. Setelah itu kita create load balancer. Setelah ada tampilan pesan sukses, kita bisa view load balancernya. Ini yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan ke task 3 untuk create launch configuration dan auto scaling group untuk itu kita perlu ke menu launch configuration lalu pilih create launch configuration beri nama lab config pilih amazon mi-nya yang web server mi untuk instant type-nya kita pilih t3 micro bisa di search saja Lalu pilih Choose. Selanjutnya untuk additional configuration, untuk monitoringnya kita klik Enable Situ Instant Detail Monitoring Within CloudWatch. Kemudian untuk security groupnya kita select an existing security group. Pilih web security group. Selanjutnya untuk kipernya kita pilih Oki. Klik I acknowledge lalu create launch configuration. Setelah berhasil kita lanjutkan ke yang berikutnya. Pada menu action, ini diklik dulu terus ke menu action. Kita pilih yang "Create Auto Scaling Group". Untuk namanya, kita beri nama "Lab Auto Scaling Group", lalu kita klik "Next". Pada network page ini, kita pilih VPC-nya adalah Lab VPC. Untuk availability zone and subnet kita pilih private subnet 1 dan private subnet 2. Lalu kita klik next. Selanjutnya load balancing optionalnya kita pilih attach to an existing load balancer. Lalu untuk Lalu untuk Attached to an existing load balancer, kita pilih target grupnya adalah lab group. Dan untuk additional settingnya kita pada bagian monitoring, klik Enable Group Metric Collection Within CloudWatch. Setelah itu, kita klik Next. Group size-nya, untuk desired capacity kita isi 2, minimum capacity juga dua dan maksimum capacity-nya 6. Ini berarti kita memungkinkan auto-scaling menambah atau menghapus instance secara otomatis tapi tetap menjaganya antara 2-6 instance yang bisa running. Selanjutnya, scaling policy kita pilih target tracking scaling policy dengan scaling policy name-nya upscaling policy metric type-nya average CPU utilization dan target value-nya 60. Ini berarti kita akan scaling otomatis untuk mempertahankan penggunaan CPU rata-rata di semua instance antara 60%. Auto-scaling-nya akan secara otomatis menambah atau menghapus kapasitas, akan menyesuaikan dengan fluktuasi dari load pattern-nya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian add notification-nya kita klik next saja. Untuk tag kita bisa tambahkan key name, value-nya cloud instance. Lalu kita klik next lagi. Berikutnya kita klik create auto scaling group. Di sini kita sudah berhasil ya membuat live auto scaling group-nya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke task 4 untuk memverifikasi load balancing bekerja. Kita ke menu instance. Di sini kita melihat ada dua lab instance yang di launch karena auto scaling di task sebelumnya. Kemudian kita ke menu target group. Pilih target group yang lab group, kemudian setelah itu kita ke tab target. Kita melihat di sini ada dua lab instance yang tampil di target group. Dan statusnya adalah healthy. Healthy ini menunjukkan bahwa sebuah instance sudah lulus load balancer healthy check. Lalu kita ke menu load balancer di bagian bawah ada DNS name, kita copy, lalu kita buka alamat tersebut di tab yang baru. Ini adalah hasil dari alamat DNS yang barusan kita kopikan ke web browser yang baru. Berikutnya kita akan lakukan tes autoscaling. Di sini current CPU loadnya masih 0%, belum kita jalankan load testnya. Kita akan lanjutkan dulu ke 5 untuk tes autoscaling. Untuk layanannya, kita masuk ke CloudWatch. Kemudian kita lihat All Alarm. Di sini statusnya Alarmnya sudah oke. Okay. Nah, dua alarm ini dibuat otomatis oleh grup autoscaling. Jadi mereka secara otomatis menjaga beban CPU rata-rata mendekati 60%. Sekarang kita coba jalankan load testnya. Ini berarti di atas dari 60%. sudah naik lagi ya kita cek ke bagian ini bisa kita refresh ini akan otomatis refresh per 5 detik kita coba lihat juga ke instant kita kita masuk ke service is itu lalu klik instant di sini masih dua instant ya teman-teman Kalau lebih dari 60 persen selama lebih dari tiga menit, ini akan men-trigger auto-scaling, nambah instan Coba kita cek lagi ya, teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Berarti sudah di atas 60 persen, sekian menit. Dia akan tertulis in alarm. Kalau in alarm seperti ini, berarti ada instan yang ter -create kita coba cek ke situ apakah instannya terkreat yang baru ini akan secara otomatis terkreat di sini kita bisa melihat ada instan yang diinisialisasi dibuat ya nah, teman-teman pantau terus sampai maksimum 6 instan terakhir jika teman-teman sudah selesai lab ini Teman-teman boleh klik web server satu lalu pilih instant state, terminate instant, klik terminate. Demikianlah lab 6 ini sudah kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.